Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita berjumpa kembali Dalam sesi Q&A Pada Q&A kali ini kita akan coba menjawab Dari kolom komentar pertanyaan dari Mak Ope Yaitu susah sekali Merubah pola hidup sehat Bagi saya bahwa merubah pola hidup sehat itu tidak susah tetapi memang tidak mudah. Tetapi dengan kesungguhan insya Allah pola hidup sehat itu akan kita bisa miliki dan kita bisa rubah. Pertanyaannya apa yang kita rubah terlebih dahulu? Bicara perubahan kebiasaan berarti yang kita rubah tentunya adalah mindset. Apa itu mindset? Yaitu pola pikir. Keyakinan kita. Nah yang kita rubah adalah berkaitan tentang mindset uh, Terhadap tubuh kita yang pertama, ingat, tubuh kita itu adalah pinjaman amanah, bukan anugerah dari Yang Maha Untuk itu, kita akan mempertanggungjawabkan atas penggunaannya karena pinjaman dan amanah. Maka, tubuh kita ini harus kita rawat, harus kita pelihara keberadaannya agar tubuh kita menjadi sehat. Maka untuk itu investasikan ruang dan waktu serta biaya agar tubuh kita tetap sehat. Yang kedua, tubuh kita ini adalah merupakan kendaraan. Bagi kita, karena kita tahu fungsi dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah sebagai Khalifah dan sebagai Abdullah. Tentunya untuk melaksanakan fungsi dan tujuan tadi, maka harus Memiliki tubuh yang sehat sehingga fungsi dan tujuan dari hidup kita di dunia, yaitu sebagai khalifah dan Abdullah, maka akan berjalan dengan baik. Karena tubuh kita adalah kendaraan, tentunya harus kita rawat, harus kita pelihara agar kesehatan tubuh kita bisa tetap terjaga. Dan bisa kita pergunakan dengan optimal dalam menjalankan fungsi dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Yang ketiga, itu bicara skal prioritas. Skal prioritas kita antara kesehatan dan keuangan. Jadi, kita harus punya skal prioritas, baik keuangan maupun kesehatan kita. Dua-duanya harus secara seimbang kita lakukan. Jadi, kebanyakan orang kalau usia di bawa 45 tahun, 40 dan 50 tahun biasanya mereka mengejar keuangan mengorbankan kesehatan. Tetapi ketika usianya sudah di atas 45 tahun, 40 50 tahun ke atas prioritasnya berbeda, mengejar kesehatan mengorbankan keuangan. Pada akhirnya kita selalu melakukan traveling rumah sakit. Jadi yang dikelilingi adalah berbagai rumah sakit baik rumah sakit tingkat lokal tingkat nasional bahkan juga luar negeri bukan traveling ke tempat-tempat para wisata, tetapi ke tempat-tempat rumah sakit dan itu tentunya sangat tidak bagus buat kehidupan kita nanti di masa tua nanti kita tidak ingin menjadi beban buat keluarga kita kita tidak mau menjadi beban bagi anak-anak kita nanti di masa tua kita harus tetap produktif dan bermanfaat sehingga tubuh kita betul-betul uh, bisa difungsikan secara optimal. Sehat waktu masih dekat dengan kita itu mudah dan murah. Ketika sehat sudah jauh dari diri kita, itu mahal dan susah. Selanjutnya, tadi bicara mindset. Lalu yang kedua adalah, Lakukan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Karena waktu yang terbaik adalah sekarang. Dan kita coba monitoring prosesnya. Sehingga goals parameter sehat itu bisa kita tercapai dengan optimal. Artinya kita butuh waktu. Dan kita harus menikmati prosesnya. Artinya butuh kesabaran. Dalam menjalani prosesnya. Karena... Tubuh sakit butuh proses, sehat pun butuh proses. Yang ketiga, bila perlu dalam menjalani pola hidup yang sehat, kita perlu didampingi oleh terapis atau profesional yang berpengalaman agar prosesnya berjalan dengan baik. Maka untuk itu, klinik DSH atau Darussifa Holistik memiliki program MHLs Muslim Better Lifestyle dan dilakukan selama tiga bulan. Insya Allah akan membantu mengembalikan kesehatan tubuh kita. Dan sudah memiliki pengalaman sejak awal 2020 sampai dengan sekarang. Dan Alhamdulillah sudah ratusan orang yang menjalin program yang sudah mendapatkan dan merasakan manfaatnya. Demikian jawaban atas pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab apabila konten ini bermanfaat silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Stay ketosis, stay hurt, salam MHLS. Bilai Taufik Walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.